Carimu. Aku habis memberi makan burung, Bibi butuh sesuatu. Ada hal penting yang hanya bisa kau lakukan, ya? Tapi apa yang hanya bisa aku lakukan, Bibi? Katakan saja, aku pasti melakukannya. Apa kau bisa mengambil ponsel ayahmu, ya? Bibi ingin menelpon kak Kamli? Aduh, di mana akal? sekarang tinggal di sini lalu Bibi ingin bicara dengan siapa sudahlah jangan banyak bertanya dulu dengarkan aku aku membutuhkan nomornya Pak Ketaram Ayahmu memilikinya kan cepat ambil kenapa Bibi tidak bertanya pada Kak Urmi saja bi hmm. aku akan tanya sekarang Kamu sudah bilang dengarkan aku dulu Nimboli baru bicara Urmi tidak ingat nomor teleponnya. Aku ingin bicara dengan Pak Ketaram dan Bu Saraswati tentang kesehatan urutu. Iya, hanya itu saja. Katakan, kau bisa mengambilnya atau tidak? Bibi sudah bilang, hanya aku yang bisa melakukannya. Tentu saja, aku akan mengambilnya dengan cepat. Sekarang, bawa ponselnya ke kamar kamri ya, mengerti? siapa untuk ayah? Apa kau baru datang ke rumah ini kemarin? Apa kau tidak tahu? Dia minum teh setelah dia mandi dan dia baru saja mandi. Lalu ayah sedang mandi. Ini kesempatan sempurna untuk mengambil ponselnya. Eh, oh ya ibu, aku salah menyebut nama ayah. Aku membuat teh untuk kak Puskar. Yakin boleh bisa mengambil ponsel ayah? Itu sulit Kamli Tapi hanya dia saja yang bisa melakukannya Dia pasti bisa Ini ponselnya ayah nomor paket taram sekarang aku harus menaruhnya kembali di kamar ayah dia bisa keluar kapan saja cepat cari akhirnya di sini tutup teleponnya ya A ambil ini ayo cepat nak hei Harki di mana ponselku Cepat, sudah kembalikan Apa kalian semua sudah tuli? Dimana ponselku? Hah? Kenapa kau memegang ponselku? Aku bertanya padamu. Uh, ya, aku... Aku menemukannya di halaman depan. Di halaman depan? Aku, ingat. aku menyimpannya di kamarku sebelum aku pergi mandi Lalu kenapa kau menemukannya di halaman depan? Bagaimana aku tahu adik Ipar? Aku pergi ke kamarmu untuk mengembalikannya Tapi kau tidak ada di sana Jadi aku datang ke kamar ini Ada yang menelepon. Tidak mengerti Apa yang dia katakan Jadi aku bilang Nomornya salah Coba periksa saja Baiklah yang bisa aku lakukan dengan ponsel. Hei, Dimoli. Bawakan tehku. Uh, ya, segera. Iya, Pak. Aku akan segera datang, Pak. Syukurlah, Berikan nomornya. Bibi, aku tadi belum sempat menulis nomor terakhirnya. Jadi salah satu dari angka ini yang benar. Ya Dewa, aku takut saat ayah sudah mulai berteriak Bibi. Bagaimana sekarang ini? Berikan saja nomornya. Aku akan mencoba semua nomornya. Salah satunya pasti benar. Bagaimana kalau semuanya bukan nomor pajak di sini? Kalau begitu aku harus pergi ke Sancoti untuk menemuinya. Ke desa mertuamu itu. Ayahmu akan bertemu dengannya di sana. Sebelum anggota dewan itu mendukung ayahmu dan memastikan kemenangannya dalam pemilihan nanti, aku harus segera membongkar topeng kejahatan ayahmu itu. Tapi, Bibi, bagaimana jika ayah atau anak buahnya sampai menangkapmu? Bagaimana dengan kami? Aku akan hati-hati. Kau jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Dewi bersamaku. Ya, aku akan baik-baik saja. Apa yang Bibi bicarakan? Apa, Bibi bilang, Dewi bersama Bibi. Apa Bibi dalam masalah? Bibi mau pergi kemana? Tidak nimboli. Aku hanya ingin pergi sebentar, lalu segera pulang. Tunggu, Bi, biarkan aku ikut dengan Bibi. Ya, nimboli kemari. Ayo kemari, dengar. Rambutmu sudah mulai kaku Biar kakak berikan minyak ya Dengan begitu Kita juga bisa sambil bicara ya. Biarkan bibi pergi Ayo cepat Sekarang kau ambil minyak kelapanya Ayo Iya uh, kak Kamli Aku saat ini sangat lapar Ibu sudah menyiapkan makanan untukku di dapur Aku boleh makan dulu kan Lalu aku akan mengambil minyak kelapanya Ya Hmm, baiklah, pergi sana. Pastikan saja kalau apel di sangkoti penuh dengan warga. Aku ingin setiap warga desa, termasuk wanita dan anak-anak, menghadirinya. -anak Harki, aku akan ke kuliah untuk ujian. Baiklah Kakak Ipan. Selain anggota dewan Jakdisi, berbagai pejabat besar distrik kita akan ada di sana untuk mendukungku. Aku sudah. Ber setengah dari mereka saat melakukan ritual terakhir jata sankar mereka pasti akan membantuku sisanya akan diurus oleh jakdishi jadi aku sangat yakin kalau aku akan menang dalam pemilihan ini dan kita tinggal menunggu saja <gul> Anggota Dewan Jakdising? Bukan, kau salah sambung ah, Maaf Halo, apa ini nomornya anggota Dewan Jakdising? Bukan, salah sambung ah. oh, Maaf pak, maaf Mencewakan diri sini. Salah satunya Pasti nomornya pajak di sini Aku akan membeli air dulu Pak Perjalanan cukup panjang Ya, ya, ya cepat. sudah cepat Uh, beli makanan ringan juga ya Baik pak Nenek, ponselnya Jagdis berbunyi Ya, kau benar Tadi dia memberikan ponselnya ketika di kuil Dan dia lupa mengambilnya Ya, siapa ini? Apa ini nomor teleponnya Pak Jakdis? Ya, ini rumahnya. Siapa ini? Bu, aku menelepon dari Jalra. Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting, tapi Jakdis meninggalkan ponselnya di rumah. Dia tidak di rumah. Kau tidak bisa bicara dengannya sekarang. sangat penting Bu, apa tidak ada cara lain untuk menghubunginya? Dia sudah pergi sejak tadi. Pertama ke rumah sakit, lalu menghadiri apel di Satcoti. Iya, menutup teleponnya. Kau, habis bicara dengan siapa? Habis bicara dengan siapa? Dengan Harki. Aku kehabisan dupa untuk pujaku di rumah. Aku pikir aku akan menelpon Harki. Mungkin dia butuh sesuatu dari pasar. Harki tidak punya ponsel, kakak ipar. Kita tidak punya telepon rumah. Lalu, kau menghubungi siapa tadi? Ke ponselnya Kamli. Sejak Kamli terluka, Harki menyimpan ponselnya. Cepat, Pak. Kita akan terlambat ke apel. Iya, ya ayo Ayo jalan Ayo Aku harus pergi ke Sanjoti Hanya itu satu-satunya jalan untuk bicara dengan Pak di ini gimana makan? Biar dia yang mengirim ponselnya Jagdis Makan! Nenek Aku yang mengantarnya. Bagaimana kau tahu aku memanggil makan untuk mengirim ponselnya, Jakdis? Huh? Uh, saat aku turun dari tangga, aku mendengar perbincangan nenek itu. Sebabnya, berikan biar aku yang mengantarnya. Aku harus bicara dengan ayah. Ini nah. Aku sangat suka dengan ide kalian. Menyiapkan Kemedis untuk anak-anak yang kurang mampu, dan aku pasti akan membantu kalian. Hanya jika Dokter Jaktis dan Dokter Gangga... Memberiku sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Apa yang kau katakan, Dokter Anan? Aku dan Gangga mendukungmu dengan sepenuhnya. Karena itu adalah tujuan yang sangat mulia. Iya, tapi siapa? Ayah? Boleh aku masuk? Ya, masuklah. ponsel bersama nenek. kau ingin mengatakan sesuatu? Uh, aku permisi. Oh, tidak, dokter Anan, kau tidak perlu pergi. Manu, dokter Anan mengetahui segalanya tentang sejarah medis Puja. kau bisa mengatakan apapun. silakan. Ayah Aku ingin bertemu Puja Untuk terakhir kalinya dan minta maaf kepadanya Aku datang untuk meminta izinmu Kalau Ayah setuju Akal sehat, Manu. Ayah sudah menjelaskannya kemarin malam. Apa kau masih tidak mengerti juga? Jika kau ingin yang terbaik bagi Puja, lupakan saja dia. Jangan temui dia lagi. Puja tidak membutuhkan permintaan maaf darimu. Dia harus melupakanmu. Manu, biarkan Puja bangkit lagi, sendiri tanpamu. Orang yang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Kau tahu segalanya tentang perjodohanku dan bibi Anandimu. Tapi kau masih tidak belajar apapun dari itu. Bu Anandi dijodohkan dengan dokter Jatis waktu kecil. Bukan dengan sifra Sekar. Ipar, aku harus segera tiba di sana. Kalau situasinya memburu, akan lebih sulit menangani. Dia bersamaku pak, aku akan bayar tiketnya Ayo ikut denganku Ayo sana Duduklah. aku kan sudah bilang tetap di rumah Aku tidak mau mendengarkan aku katakan kepada Kak Kamli kalau Bibi mungkin dalam bahaya sekarang. Dan Bibi terlihat sangat cemas. Bibi, aku khawatir. Aku tidak bisa membiarkan Bibi pergi sendirian. Lagi pula, setiap aku dalam masalah, Bibi selalu melindungi aku, selalu menyelamatkanku. Jadi aku mengikuti Bibi. Jika bibi dalam masalah, aku akan melindungi dan menyelamatkan bibi. Apakah menghentikan bis? Ada masalah dengan mesin bis. Sehingga bis ini tidak bisa bergerak Tolong turunlah Bis lain akan segera tiba Dan kalian bisa naik bis itu dengan tiket yang sama Ayo turun silahkan Ayo cepat Ya Dewi Kenapa kau melakukan ini Apa yang akan aku lakukan sekarang Bagaimana aku bisa bertemu dengan Pak sini Ayo cepat turunlah ayo. ayo Ayo Bagaimana kita bisa tiba di Sancoti sebelum terlambat Bibi, kita akan pergi ke Sanjoti Ke rumah mertuanya Kak Kamli Kenapa? Aku akan katakan nanti, ayo Ayo, Pak Ayo, cepat Kosongkan bisnya Ayo, turun Ke belakang ada ayah Sabar, sabar bingil. Bingil semua. Nah, Bibi, aku mendengar Kalau Bibi berbohong di warung Itu sebabnya Aku pikir ayah tidak ingin melihat Bibi Saat ini Kau bicara dengan siapa? Dengan Harki tidak punya ponsel, kakak itu. dan kita tidak punya telepon rumah. Jadi, bagaimana kau bisa bicara dengan Marki? Eh, ponselnya kami Sejak kami terluka, Harkia menyimpan ponselnya. Hei gunakan akal! Apa kau pemilik jalan ini? Kenapa kau memarkir bis di tengah jalan? Selendangnya dulu. Oh iya. Lima uh, tidak. Uh, tidak, Paman. Uh, kami hanya meminjamnya sebentar tidak. saja. Tidak. Jadi ambillah, Paman. Tidak apa-apa. Tidak. Ambil. Aku tidak bisa mengambilnya lagi. Aku hanya ingin uangku. Uh, tapi ya, ya sudahlah, sudah. Ini uangnya Pak. Selesai? Hmm. Hmm. Nimboli? Nimboli? Limboli Limboli Bicara dengannya ya, ayo ayo Hah, Hati hati Ibu kau melihat Nimboli? Dia bilang kalau dia akan mengambil makanan dari ibu Tidak Sudah berjam jam aku tidak melihatnya. Dia pasti bersembunyi untuk menghindari pekerjaan Ya Dewa, apakah Nimboli membuntuti Bibi? Ayo Pak! Baiklah! Bibi, selendang itu cocok sekali denganmu, Bibi. Kau mau makan tomat? Itu dengan baik hati mengantar kita Dan kau mau memakan sayurannya Pak Aku suka tomat Apa aku boleh memakannya Ya ya makan saja Tidak pak Aku tidak suka pare Ya <tik> Dewi jangan kecewakan aku hari ini. Aku bisa bertemu dengan Pak Jak Bising sebelum dia tiba di Sancoti dan menurut merupakan... Itu sebabnya, Sing. Sing. Benar, itu sebabnya semua orang terkesan denganmu Benar pak, itu sebabnya semua orang terkesan dengan lupa. Pak Ahira, Pak Ahira, Jino. Pemimpin kita, Ahira. Si. Siapa pemimpin kita, Pak Ahira si. Pak Ahira Terima kasih banyak Aku sungguh terkejut Aku hampir tidak tahu Apa yang harus aku katakan kepada kalian semua Hatiku sangat tersentuh Dengan sambutan hangat kalian semua Itu sudah jadi tugasku seumur hidupku. Aku selalu memenuhi tugasku baik kepada menantuku atau kepada kalian semua. Berkat kebesaran hati kalian, kalian menghormatiku dan memilihku untuk posisi ini. Sekarang hanya ada satu jalan di sini. Untuk mengucapkan rasa terima kasihku, yaitu memberikanku kesempatan untuk melayani kalian. Aku akan pastikan aku akan melakukannya sepenuh hati. Ba -akhirat! Ba -akhirat! Ba -akhirat! Ba -akhirat! Senang mendengarnya Anggota Dewan Jack Lising dia akan segera datang Dan dia akan segera berada di antara kita Aku dengar Ada banyak orang yang menghadiri acara pemilihan Pak Ahiraj Sekarang kau menjadi terkenal Harki Mereka bilang Pak Ahiraj pasti menang Kemenangannya juga kemenangan Harki kan Semoga kau tidak melupakan kami nanti ya. Ayolah Apa yang kau katakan Bukan aku yang memenangkan pemilihan itu Tapi suamimu yang akan menang <laughs> Itu kan sama saja Harki Iya <laughs> <laughs> Ayo silahkan <laughs> <dimain laughs> semoga. semoga saja itu tidak menjadi kenyataan Semoga Bibi bisa bertemu dengan Pajak Bisi di tengah jalan Dan impian Ayah akan hancur untuk selamanya Iya tapi mau bagaimana lagi? Apakah Nimboli sudah pulang? Tidak belum Semoga saja Nimbole tetap bersama mudik Aku ingin bertemu dengan Pak Jakdis Bibi, Pak Jakdis akan datang kan? Iya Bibi, apaku bisa bertemu dengannya? Iya, Nimboli Bibi, ayo cepat Ayo tunggu dulu T Bibi, kita akan bertemu dengan Pak Jakdis kan? Tenang, tenang Jangan pergi kemana-mana, biar aku periksa apakah ayahmu bersama dengan Pak Jagdis atau tidak. Jangan pergi kemanapun, aku akan kembali.